selamat malam Malang. perkenalkan nama saya jonathan masal saya gendut bukan karena makan banyak tapi banyak makan saya kalau makan sampai satu jam satu menit berdoa 10 menit makan sisanya dimarahin mama oh. karena nambah oh. tiap hari saya lari pagi dari rumah sampai pos satpam pump. pos satpamnya sebelah rumah akhirnya rutenya saya ganti dari rumah sampai salon salonnya sebelah pos satpam oh. papa bilang saya ganteng mama bilang saya ganteng Adik bilang Papa mama pembohong <tuh> Adik Mirip mama Mama Mirip adik Saya Mirip papa Papanya nggak terima <tuh> Papa bilang Berangkat sekolah Jalan kaki aja Biar sehat Mama bilang pulang sekolah jalan kaki aja dia sehat saya bilang, mendingan enggak usah sehat <SILENCIO> pekerjaan papa duduk di rumah terus dapat duit basic, nih trader pedagang sembako hahaha Toko <SILENCIO> papa itu adanya dari tahun 2008 sampai sekarang berarti udah 9 tahun dan 9 tahun juga, tokonya gak punya nama <murna> <tuk> Toko papa adanya digang Dan digang ada tiga tokoh Toko orang, toko papa, toko orang Berarti papa bukan orang <tuk> <tuk <tuk> <tuk> papa, papa protes Yonatan, masa kamu kurang aja sama papa? Coba dengan kamu ganti Yaudah deh pak, aku ganti ini toko orang Ini toko orang Ini toko orang Toko-toko mana? <tuk tangan> Udah dijual orang <tuk tangan> Sekian dari saya <tuk tangan> <wuh>. <tuk tangan> <tuk tangan> Itu dia Jonathan berikutnya kendaraan Mario Auto